harga ruang putih itu uh, ya benar-benar menjadi uh, wadah sebenar-benarnya wadah gitu artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Jaki di channel Jaki Zulfikar Production. nah di konten kali ini di mana konten mari berkenalan kita kedatangan bukan kita kedatangan tapi kita datang atau bertamu ke salah satu tempat yang benar-benar saya bilang ini tempat legend atau apa ya eh, tempat yang sangat seru banyak musisi-musisi Blues yang saya tahu, blues ya, coba nanti kita korek-korek lagi. Banyak musisi-musisi blues yang keluar atau lulusan atau biasanya manggung di sini dulu dan terkenal di Indonesia. Kita sambut aja owner dari ruang putih yaitu Kang Maki. Halo, halo, halo, halo, ini sore ya, ya, sore halo, ya Kang. Halo, kita akhirnya, setelah sering main ke sini, sering nonton acara musik di sini. Jadi, punya kesempatan nih: ketemu sama Kang Mahi. Akhirnya, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, ketemu juga karena uh, salut banget dengan Ruang Putih. Ini Ruang Putih bener ya, Kang? Gitu. Ruang Putih? Kenapa Ruang Putih? Ah, uh, penamaannya sih waktu itu sepintas aja gitu, tiba-tiba terbersih itu aja Ruang Putih gitu jadi langsung lagi pake gitu langsung dapat tuh ilhamnya dikirain tempat penyucian musisi-musisi ah, di sini ya oh, bukan enggak enggak enggak, enggak, enggak enggak enggak Ruang Putih yang jaki denger dan yang jaki sering sini emang fokus di ini wadah atau apa masuknya kan Ruang Putih itu? Uh, kita tuh berdiri kan tahun 2010 hmm. ya. 2010 itu cuma saya dan Kang pocong dan beberapa kawan emang rencananya bikin kayak semacam ini deh tempat buat musisi berkarya gitu ya, ya. jadi, kita buka warung waktu itu ya kita buka warung sendiri, terus di terasnya tuh jadi panggung gitu jadi panggung uh, musik ya Nah udah itu aja awalnya, jadi dari dari mulai kecil-kecilan seperti itu dan ternyata berlangsung terus selama 10 tahun wow 10 tahun dan ya itu tidak direncanakan sama sekali Jak. jadi bener-bener itu mah berproses alami gitu jadi berdua sama Kang uh, yang aktifnya ya tapi banyak yang, yang yang dari awal di sini juga ada banyak beberapa teman juga gitu nah. jadi Kang Pocang dengan mungkin ada beberapa teman-teman yang ngasih ide, yang ikut yeah, yeah, aktif di yeah. Ruang Putih ini yeah. eh, uh, Berarti Akang itu musisi blues? Enggak, nggak, nggak. jadi saya enggak nggak, nggak, nggak bermain musik malah Wah. Jadi cuma senang banget gitu, pecinta musik lah dari dulu, gitu, dari kecil malah gitu Jadi uh, dulu sempat mengelola sebuah kafe di Bumi Sangkuriang Bandung di BS. Nah, di situ itu juga ada panggung musiknya dan kita memainkan uh, apa uh, musik blues di sana. Nah, setelah uh, selesai kafenya kelihatannya belum ada lagi tempat yang menampung musisi-musisi uh, blues untuk bermain gitu. Nah kita buka lagi di sini, 2010 uh, udah eh Jadi itu emang musik yang paling lama sih bertahan di Ruang Putih gitu. Sampai pandemi kemarin aja tuh. Yang Jackie masih bingung di sini berarti Ruang Putih ini uh, Bisa dibilang tempat akan menyediakan tempat berkreasi buat teman-teman musisi di bus. Ya, nah, ya, ya Kalau misalnya Segi bisnisnya sendiri akan pure bisnis di sini atau ada Facebook lain? Uh, maksudnya gini, uh, sebagai komersial area hmm. mau nggak mau kita harus uh, punya untung juga, yeah. gitu karena uh, apa uh, supaya kita tetap berjalan terus kan, yeah. gitu. Nah tahun-tahun pertama memang kita coba untuk buka warung sendiri, gitu. Tapi memang itu ternyata bukan keputusan yang bagus sih gitu karena kita emang enggak berpengalaman di bidang kuliner kayak begitu gitu ya. Jadi memang berat banget gitu. Nah, baru mungkin 6 tahun terakhir. 6 tahun terakhir kita di sini berkolaborasi sama tenant-tenant. Jadi ada beberapa area di sini yang kita sewakan untuk kuliner gitu dan sempat ada untuk studio musik juga gitu. Nah, di situ lebih ini, lebih dari segi bisnis ternyata lebih bagus lah ya soalnya kakak udah ngurus tentang musiknya iya, iya. harus ngurus makanannya uh, juga ribet uh, uh, juga uh, ya. ternyata itu nggak, ya maksudnya mungkin sayanya sih yang belum mampu lah waktu itu gitu mungkin ada sih yang bisa juga gitu, cuma kita waktu itu apa? tiga bulan sekali tipes Kang, ngurus <laughs> <laughs> semuanya sendiri itu repot banget wah iya sih, iya sih jadi setelah, setelah di sini ada tenan-tenan itu malah jadi kehidupannya udah lebih baik gitu dan acara-acaranya juga ternyata emang akhirnya lebih berbobot ya. gitu. nah kalau kita flashback ke uh, masa lalu nih basicnya akan itu di bidang apa sih? wah itu ngaco banget sih sebenarnya jadi saya mah lulusan teknik sipil keren Unta, <laughs> e keren oh, sama Ariel dong Oh ya, area area untuk ekspil di situ. Tapi ya udah gitu, cuma sempat kerja dua tahun di bidang uh, sipil itu gitu. Terus habis itu uh, saya mulai bisnis sendiri. Bisnisnya bisnis uh, kontraktor rumah tinggal. Nah, itu terus. Pada saat apa ya, reformasi itu? Pada saat reformasi, 98 ya? Uh, uh, saya menekuni bidang interior Sampai 2016 kali Sampai 2016 jadi 20 tahun lah. Sekitar 20 tahun tuh di bidang interior Nah tapi ya itu gitu setelah uh, apa sambil main interior itu juga Saya mengelola sebuah cafe di sana, di Bumi Sangkuriang Nah disitulah mulai berkenalan dengan Kang Pocang di sana, dengan incis di sana, berkenalan banyak-banyak banyak, banyak, banyak uh, apa uh, berkenalan dengan orang-orang yang keren-keren lah di sana gitu dan pada saat di sini kita buka itu ya itu mereka-mereka juga sih yang membantu saya supaya mengawali ini semua virus-virus gitu, basicnya emang seneng blues kan dari dulu. Iya, segala musik sih, segala musik hmm. sih. Waktu SMP, SMA gitu mah banget. sukanya progresif. Pink oh. Floyd, oh. Genesis. Wah, well, saya gitu, belum, gitu. belum. Belum Brojo. Ah, <laughs> ya. Sama saya juga belum. Bro aja. Oh, iya iya iya iya. iya. <laughs> nah, <laughs> habis itu udah tapi prinsipnya sih semua musik kok. Semua musik enjoy dengan semua musik. Dangdut aja suka gitu. Pokoknya tidak enggak enggak enggak, enggak terlalu milih-milih gitu. Cuma emang mungkin kalau dulu mah sereng rock gitu ya, makin ke sini mungkin ya mungkin usia juga kali ya gitu. <tuh> Jadi dan dan teracuni itu jadinya sekarang itu musik progresif masih lah ya gitu. Terus blues uh, sama folk tuh musik folk lumayan lumayan uh, saya dengerin tuh lima tahun terakhir sih malah kesini sininya ya, iya. Sang, iya. Sang makanya di sini berapa. ada ada acara baru kan 2015 kalau masalah itu deh folk night. Nah oh, folk night oh. itu uh, apa acara kedua reguler kita setelah blues gitu. Nah uh, dari lahir uh, uh, genre baru yang iya, acara di sini. Iya, ya. ya dan itu bagus banget, bagus banget gitu, bagus banget artinya. Uh, respon dari pengunjungnya gitu ya bagus banget gitu jadi lumayan lumayan lumayan juga sih yang pernah main di sini tuh jadi apa ya panggungnya lebih berkualitas gitu dan yang saya bingung ya waktu sering main ke sini di sini tidak membatasi hanya Bandung dan Indonesia ya ya Ya, saya ya. kaget ke sini ini Bandung atau bule waktu. Saya beberapa kali ke sini dan ada aja bule-bule gitu yang nongkrong di sini tiap Sabtu, biasanya Jumat Sabtu ya acara ininya. Ya, itu sih <coughs> gini, kalau kalau soal itu mah sebenarnya uh, itu buah dari kerjaan di belakang meja kayaknya. Jadi kita manfaatin banget tuh yang namanya uh, apa? kondisi atau apa? kondisi internet-internetan ini gitu ya yeah. jadi eh, saya dan teman-teman di sini tuh sering banget berkorespondensi via eh, internet gitu mm. dengan eh, orang dari luar gitu jadi makanya Alhamdulillah tahun 2013 tuh ruang putih bisa membawa mm. Band, kita sebutnya karena karena keluar, keluar Indonesia, kita namakan Band itu Bandung Blues Project. 2013 itu kita ke Filipina, ikut festival musik di sana. Terus terakhir ini, kemarin sebelum pandemi itu, September 2019, kita ke Jepang. Namanya Bandung Blues Project juga, cuma formasinya beda-beda. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ada beberapa yang sama, misalnya Kang Pocang, Amrus, itu Uh, ikut tuh dua-duanya gitu uh, terus ada juga formasi yang apa personel-personel yang beda gitu nah itu sebenarnya buah dari ini aja sih kita manfaatin internet aja gitu bahwa dengan internet kan lo bisa ngobrol sama siapa aja lo bisa berkenalan dengan siapapun hmm. lo bisa dan udah tanpa batas kan ya ya udah kita main Facebook main segala macam gitu dan disitu uh, beberapa kali ternyata kita punya kenalan yang akhirnya membawa kita ke sana gitu berarti ruang putih itu bukan hanya mewadahi atau menyediakan tempat untuk manggung. berarti sambil mengorbitkan, saya boleh bilang gitu enggak sih kan? Mengorbitkan ya tapi bukan yang terlalu direncanakan juga zak bahwa kita ada manajemennya atau apa enggak? enggak enggak. tapi bahwasannya bahwasannya kita mempromosikan teman-teman yang main di sini itu pasti itu pasti. Nah kebetulan kemarin datang kan gitu misalnya tawaran eh gimana kalau main blues eh, main blues di Jepang gitu ya, main blues di Jepang oh boleh dia bilang e, kita siap gitu. Nah, jadi jadi tawaran-tawaran itu teh karena karena karena kesibukan kita di dunia maya juga kalau bilang selain dunia fisiknya ya iya. gitu selain fisiknya gitu ya fisiknya mah otomatis itu iya karena kita kan komersial area ya tempat-tempat tempat komersial jadi fisiknya pasti berkegiatan gitu tapi ini juga harus sampai beritanya keluar gitu lewat liputan-liputan lewat hmm. dokumentasi nah jadi itu sebenarnya yang yang membuat ruang putih bertahan kalau saya bilang itu soalnya jadi juga setuju ya pendapatnya kemarin narasumber ada Mas Wahyu sekarang Kang Maki karena yang namanya pergerakan tanpa bisnis itu bisnis itu dipergerakan itu adalah bensin Jadi kalau misalnya kita bergerak terlalu ya ugal-ugalan tanpa memikirkan bisnisnya kita pergerakan kita malah jadi sempit dan kita nggak terlalu banyak bisa explore explore lagi yang baru malahan. kalau pikir sih kayak gitu ya makanya Pergerakan dan bisnis itu sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan sih kalau kata Jacky mau nggak mau, ya? mm. mau nggak mau, mau, karena pergerakan itu juga kan butuh biaya ya kan. Kecuali ya, kecuali ya, gitu misalnya, wah lu tuh orang kaya banget yang emang iseng gitu ya turun ingin, dari langit -ah, udah kaya, -ah. atau lo dapet sponsor gitu kan? ada ya, ada yang mendanai, lo punya investor, tapi kebanyakan nggak, kalau ruang putih sama sekali enggak gitu, loh. Nah, mm -hmm. sama sekali enggak dan Contohnya nih ya percaya nggak percaya waktu ke Jepang kemarin tuh kita nggak dibayar oleh mereka gitu. Pokoknya mereka cuma bilang gini, lu datang ke Tokyo atas biaya lo sendiri sampai Tokyo itu urusan gue gitu kata hmm, kata kata kata ya orang ya. Jepangnya kata orang Jepangnya gitu. Oke, okay. Terus dapat uangnya dari mana gitu dapat uangnya katanya satu uh, kita kan jualan tiket masuk di acaranya jadi bagi hasil di situ. Hmm. Terus kedua, eh, kalian boleh jualan merchandise selama di Jepang. Jadi, nah itu juga sih kekuatan komunitas kalau gue bilang gitu. Jadi, kita kira-kira tiga -kira bulan sebelum berangkat gitu, kita bikin kaos ya, judulnya bandung bus project gitu, bandung bus project eh, Japan Tour gitu ya. Terus di situ kita eh, menggalang dana menggalang dana dan ke semua ke semua koneksi yang kita punya deh. Itu koneksi pribadi, koneksinya ruang putih, koneksinya semua, semua yang terbang yang di dalamnya ya. Dan alhamdulillah itu bisa membiayai semua biaya kita sampai Tokyo. Dan dari Tokyo-nya pas balik, pas baliknya kita masih bisa bagi-bagi gitu dari hasilnya. Jadi sambutannya bagus bagus Tokyo. banget. Bagus itu banget. orang Jepangnya atau... Karena biasanya di Jepang ada orang Indonesia yang kangen dengan... Dikit banget. Orang Dikit Indonesia banget, banget ya? orang Indonesia -nya. yang nonton, paling di bawah 10 orang ya kali. Itu semua orang Jepang sih yang nonton. Keren sih. <laughs> dan, dan, dan itu juga uh, nggak apa ya, nggak, nggak disangka-sangka gitu, Jak. Nggak disangka-sangka karena... Kita mah cuma... Kita bikin kaos, ternyata yang beli ada, ada satu malah satu bapak-bapak yang dia... Uh, apa, ingin membantu gitu, dia beli sekitar 80 kaos gitu, dibagi-bagi sama dia ke ininya. Terus ada komunitas lain yang support gitu. Jadi uh, uh, apa komunitas tuh kuatnya di situ sebenarnya. Iya. gitu kuatnya di situ. Uh, makanya kita mah selalu ini apa? Selalu uh, mencoba berhubungan terus gitu dengan sesama Jaga komunitas iya oh, ya, ya? harus itu mewajib wajib pisan wajib pisan nah, jadi emang itu sih kalau kalau kalau yang dibilang nyentriknya ruang putih gitu ya kita wah nggak eh, nggak pernah siap dana gitu ya untuk ini jadi kalau misalnya kita punya niat bikin apa ada kerjaan sebelumnya nih ya udah kita cari duit dulu untuk membiayainya mm -hmm. gitu itu selalu begitu misalnya ah mau bikin ini ah acara apa gitu ya gitu hitung oh butuh sekian gitu oke okay. misalnya butuh sekian nah nyarinya dari mana nih ayo kita jualan kaos ayo kita jualan apa gitu itu yang terus berlangsung tuh selama 10 tahun tuh kalau ya kalau misalnya jadi lihat berarti karena nggak mungkin, jadi bilang nggak mungkin, nggak ada satu brand yang mau ngebrand di eh, maksudnya, mau nge di ruang putih karena yang ya gitu, ruang putih punya pasar, ruang putih punya kegiatan yang aktif, yang bagus, eh, mungkin, karena nggak biasanya rokok kayak gitu. Oh iya, kalau rokok kayak gitu udah beberapa kali gitu, hmm. ya, tapi memang kita nggak pernah mau, nggak pernah mau jangka panjang, nggak. Ya kalau mau event-eventan aja gitu. Satu event ada yang bayar itu pernah. Kita pernah setahun kok sama rokok sama sebuah brand rokok gitu setahun mereka mereka apa uh, branding di branding sini ini. gitu ya. Uh, ya udah, pas udah setahun lewat gitu ya. Ah. Enggak ah, gitu. Enggak enggak berpanjang lah gitu. Itu hasil hasil bukan kita sih, hasil bukan kita gitu di dalam nggak lah nggak usah lah nggak perpanjang gitu dan dan sekarang bukan bukan dalam posisi yang menolak sebenarnya kalau ada yang mau wah silahkan gitu tapi kan ya hanya jangka pendek uh, uh, uh, uh, jangka pendek hanya jangka pendek kenapa tuh alasannya iya banyak hal-hal yang ternyata kita tidak bisa kita sepakati gitu iya banyak kepentingan ya kalau uh, uh, banyak kepentingan masuk... jadi aduh daripada saling nggak enak gitu ya udah deh kalau mau biaya ini fan aja gitu atau sebulan branding oke okay, gitu soalnya yang kita tahu mau brand sebesar apapun pasti ada kepentingan yang nggak selalu kita bisa ikutin. Iya itu. Karena itu yang namanya Benarkt. pergerakan itu udah kita bikinnya tulus nah. gitu maksudnya mau bikin gerakan-gerakan aja nggak mau dibatasi dengan sesuatu hal juga. Iya, iya mungkin itu. Jadi emang banyak sih banyak konflik ya. Hmm. Jadi ya udahlah, nggak usah gitu. Eh, balik lagi, kenapa sih ya, awalnya dimulai di ruang putih ini blues? alasannya enggak uh, waktu awal-awal kita coba semua uh -huh. jazz main, ada country kita mainin, ada blues kita mainin, gitu top 40 kita mainin, gitu ya. Uh -huh. nah, pada saat itu terus uh, dalam perjalanannya gitu, yang mendapat respon paling banyak itu blues. Kenapa? Karena pada saat itu teh nggak ada tempat lain yang mau panggungnya dimainin sama musik blues itu kafe-kafe lain resto lain selalu top 40, jazz hmm, apa iya, iya. jadi yang blues tuh nggak ada ya udah saya macam pocang jadi bilang ya udah kita deh kita deh yang, yang yang yang yang apa provide gitu jadi malahan keterusan karena emang Komunitas ya orang-orang yang bertahan kesininya pun untuk nonton blues mungkin nonton ya. Blues akhirnya terbiasa seperti itu gitu. Dan mungkin juga emang gak banyak. Buktinya kita kita ngelihat ada kafe-kafe atau tempat-tempat yang benar-benar pure misalnya blues aja biasanya cuma gatian. Iya iya iya iya. Ya. Nah itu ya, akhirnya kita bertahan sampai 10 tahun tuh, karena khas, konsisten ya. malah jadi ciri khas gitu. Ya, makanya jadi mikirnya, wah ini ruang putih udah tempatnya blues ya, nggak tahu ternyata di awal-awal. Ruang putih berdiri itu membebaskan ya? Bebas, membebaskan. Dan kita juga pengen tahu gitu. Ya, tapi juga uh, untuk orang-orang yang datang dan uh, dan gue sendiri deh, gue sendiri yang, yang ngalamin kan ya hmm. gitu. Uh, emang paling dapet gitu, uh, energinya, suasananya paling asik itu kalau musik blues dan fox sih di sini nyaman banget iya, <laughs> kita, iya, udah gak tahu, gak, gitu. kita udah tahu kita udah nggak mikir maksudnya... kalau kalau blues mungkin karena emang dari dulu udah blues ya iya. jadi emang emang udah jadi tempat musik blues lah di sini gitu hmm. ya, uh, tapi kalau kalau folk itu kenapa cepat banget berkembangnya emang ama ama ama atmosfer di sini gitu ngeblend gitu. ngeblend nyatu banget dan itu yang akhirnya uh, cepet gitu pok itu hmm. lumayan lumayan cepat berkembangnya di ruang putihnya. Jadi ya maksudnya hebat juga ada genre baru yang bisa mungkin belum untuk sekarang mengimbangi dari blues di sini atmosfernya. Cuman kalau lumayan... jumlah penonton sudah menyusul. Wow. Iya, cuma tinggal konsistennya nih bertahannya oh. berapa lama nih ya gitu. Blues kan udah 10 tahun. Vox baru 5 tahun nih, nah kita lihat aja gitu Jadi diganti gantinya per berapa lama biasanya? Iya ya? maksudnya panggung Vox, panggung blues atau di blending aja? Di mulai 2020 sebenarnya atau 2019 ya Itu kita gabung, jadi kita bikin acara namanya Where Friendship Matters Itu tuh, tanda kutip ya, Pesta Musik Selama 3 Hari Kaya nikahan daerah ya nah. nikahan daerah. Sabtu Minggu Senin hari Sabtu itu open stage siapapun boleh ma main di sini itu silahkan kita kasih panggung yang kosong gitu ya. Buat... Free. free free hari Minggunya itu musik folk hari Seninnya musik blues kenapa Senin karena acara blues di ruang putih dari dulu memang hari Senin malam. Mm Head -hmm. <laughs> Monday, sekarang I love Monday. I love Monday, iya gitu. Jadi Monday Blues acaranya Monday Blues spesial gitu. Jadi yang tetap acara puncaknya di Blues, acara puncaknya di Blues, acara puncaknya di Blues. Ya tapi lagi baru berapa ya? Baru enam kali, eh enggak enggak enam kali, baru empat kali, lima kali gitu kita jalanin. Oh uh, udah deh, Covid datang. Corona, <tuh>. Corona datang deh. Gitu. Kalau misalnya nih. Hmm. Yang kita flashback dulu ke pribadi ya, Akang Maki Berarti 2016 memutuskan untuk berhenti jadi interior Ya. ya. Dan fokus eh, kehidupan Akang itu di ruang putih Kehidupan di ruang putih Tapi kalau uh, apanya ya uh, apa? Uh, sumber kehidupannya? Sumber kehidupannya ada beberapa yang, yang Misalnya saya jualan kaos ya, Bikin kaos terus Uh, ada beberapa ada beberapa usaha lagi lah gitu udah di luar ruang putih gitu sama temen-temen uh, udah sih udah lebih lebih sekarang tapi fokus ke ruang putih jelas konsennya benar-benar di ruang, ruang putih, putih ya. dan jadi <laughs> juga ngelihat kalau yang namanya ruang putih di sini untuk yang maksud mungkin udah bisa jadi kehidupan dan sumber kehidupan juga ya sedikit sedikit bener-bener udah ya. ngejalanin itu di ruang putih udah udah udah soalnya ya ya walaupun yang namanya pergerakan atau misalnya uh, menyediakan wadah kepuasannya itu bukan uang ya kepuasannya untuk di sini gitu untuk kang Maki sendiri di ruang putih ngeliat ruang putih yang sekarang itu kayak gimana sih ya seneng aja jak seneng karena karena uh, apa uh, banyak yang bisa uh, apa ya bermanfaat gitu buat buat orang banyak di ruang putih mm -hmm. gitu uh, jadi Uh, kalau gue sih melihatnya jadi ya udah gitu uh, kita sama-sama uh, apa berkarya gitu ya uh, berkarya yang pasti kan ruang putih itu kalau di perbisnisan man dia industri kreatif kan ya, ya. ya. jadi uh, ya ayu gitu kita sama-sama mau mau gimana nih gitu teh ya. mau apa ada ada yang menjadi tempat untuk latihan, untuk dia berkarya, untuk apa gitu ya silahkan aja gitu. Untuk eksplor diri. Untuk eksplor diri, untuk segala macam. Nah, kalau kita sih bisa kalau dari ruang putihnya sendiri mah kita ya mengelolanya sebagai sebuah area komersial gitu. Yaitu yang tadi Zaki bilang gitu, bisnisnya harus jalan harus, gitu. Nah, harus banget di harus bagaimana? jalan. Ya itu yang kita kelola. Jadi gimana caranya si ruang putih ini sebagai searea area komersil bisa bisa menghidupi lah ya bisa yeah. menghidupi ya perjalanannya. Pokoknya yang namanya pergerakan sesuatu yang uh, mungkin jarang disentuh orang dan mungkin uh, apalagi blues mungkin tempat nggak uh, banyak ya tempat-tempat yang menyediakan panggung untuk blues di untuk sekarang sih mungkin udah mulai beberapa cuman nggak yeah. Ya, sekonsen Oke. ruang putih itu menyediakannya. Iya, iya. Dan itu juga butuh biaya banget yang namanya bikin panggung, bikin acara dan mungkin untuk nge-support kayak musisinya sendiri kayak akan tadi cerita sampai ke Jepang, sampai mana. Itu pure didikan atau racikan ruang putih dari musisi-musisi yang ada di sini. Atau gimana sih oh, Bandung kita Lusit, kan gitu? Uh. Kalau Bandung Blues Project itu sebenarnya kita ngirim band ke luar negeri, nah musisinya itu ya kita kita kita apa ya kita ajak teman-teman yang ya kira-kira kualitas cukup baik gitu hmm. untuk kita tampilkan di sana gitu dan dan apa kalau soal kualitas kualitas musisi Indonesia nggak khawatir, iya. gila di sana tuh orang sampai ya. Maksudnya kita bisa kok, kita bisa go internasional tuh, nggak usah takut gitu, nggak usah takut dengan dengan kualitasnya gitu. Karena ya dari beberapa kali kita keluar itu, ya, ya ternyata nggak kalah banget gitu. Cuman yang jadi masalah untuk musisi-musisi Indonesia itu butuh bener-bener support dan wadah yang kayak gini gitu yang wadah yang benar -benar nge support yuk iya iya iya karena gini kalau kalau kalau yang gue lihat ya hmm. kebanyakan dari teman-teman gitu ya itu ke luar negeri itu karena misalnya ya mewakili negara gitu hmm. ya jadi ada festival di mana dikirim oleh pemerintah Indonesia hmm. atau gimana konsekuensinya kalau gitu ya maksudnya kita tergantung orang lain kan tergantung orang lain, tergantung pemerintah lah dalam hmm. hal ini gitu ya. Kalau iya tahun depan diajak lagi, kalau kan pemerintah juga pasti kan menggilir hmm. yang menggilir. Nah makanya kita cari, oke okay, satu yang mungkin uh, membedakan gitu, membedakan uh, ruang putih dengan yang lainnya itu karena selama ini teh kita nggak tergantung dari siapa-siapa gitu. Uh, Iya, kita punya niat ke Jepang gitu, nyasok nyasokwe, cari duit nah, gitu. Dan itu ternyata teman-teman di sini kita, ya bener benar kerjasama gitu. Wah oke, okay, eh, jadi jadi jadi emang emang pemberdayaan, pemberdayaan orang-orang yang terlibat itu, eh, alhamdulillah sih berjalan baik banget gitu. Dan berarti emang saking kompak ya maksudnya kekompakannya itu beberapa bener kelihatannya nggak ada kepentingan individu di sini ya uh, udah kalau gimana ya pasti ada sih jawab pasti ada kepentingan individu itu kita nggak bisa menafik lah gitu ya, ya. cuma itu uh, uh, memang yang mana yang harus kita prioritaskan skala prioritas nah ya. skala prioritas dan uh, ya temen, -temen sih selama ini sih oke oke aja tuh itu jadi ya ngerti lah gitu kapan ya. kapan untuk pribadi kapan untuk kebersamaan gitu jadi udah saling sama-sama tahu dan sama-sama ngerti aja sama-sama ngerti kok sama-sama ngerti kok gitu. nah sekarang Kang Makyu mau bikin apa lagi nih di ruang putih mungkin ya kita berdoa covid secepatnya menghilang dan mungkin udah berteman jadi udah nggak bakal ada masalah kita bisa go lagi nih. Nah, kalau yang sekarang kan emang sih pandemi ini lumayan sangat memukul lah, teman-teman. <risas> ya. Industri kreatif wow, gila gitu. Nah. Ya, oke. Okay. Uh, pada satu titik kita terus ngobrol gitu, ngapain ya gitu. Kita harus kita harus mulai bergerak nih gitu Jadi, Nah, akhirnya kita sepakat kita tuh Mengaktifkan lagi YouTube channel hmm. Ruang Putih Bandung, nah, uh, cuma apa ya gitu yang mau kita aktifkan, yang mau kita tampilkan gitu. Hmm. Nah, kebetulan uh, gue pribadi, secara pribadi sih, memang uh, apa uh, lumayan aktif memperhatikan masalah-masalah toleransinya. Nah, akhirnya muncullah namanya Ruang Toleransi Indonesia gitu. Itu baru banget. Baru banget, baru tayangan perdananya itu baru pas Imlek kemarin. Berarti 12 Februari. 12 Februari kemarin Belum lama banget ya? Belum, belum. Baru sebulan, baru sebulan gitu. Nah, itu tuh Ruang Toleransi itu adalah sebuah media online dimana Ruang Putih menyuarakan semangat toleransi dan persatuan melalui karya seni. Bentuk karya seninya apa aja nih? Apapun. Lo fotografi, video juga. Kalau mau terlibat di situ, aduh, makasih banget ya. Seru tuh, makasih banget gitu. Jadi yang kemarin tayangan perdana memang baru musik dan puisi. Hmm. Gitu nonton deh, nonton deh. Ya. Dia udah ya. openingnya yang opening itu suara cewek kan? Ya. Yang puisi kan A -a. tentang toleransi A -a. juga. A -a. Nah itu, itu episode pertama. Episode kedua kita sedang uh, rencanakan ini teh gitu. Nah, dan kita sangat terbuka gitu. Misalnya, soalnya udah termasuk kayak kemarin, ke uh, kesini juga saya bilang ini Encis. Gimana ya menghubungkan ruang toleransi dengan fotografi? Gue pengen connect dan kita bisa bekerja sama gitu, mm -hmm. ya udah, kemarin kita udah gali beberapa alternatif yang bisa kita lakukan gitu dan sedang uh, kita rancang juga gitu, jadi semua, semua seni kreatif kalau seni mau seni kreatif, ya? bergabung di ruang toleransi silahkan banget, oh, silahkan itu. banget, silahkan banget, nah itu yang sedang kita jalankan dan kelihatannya akan itu start gitu, hmm. jadi uh, 2010 start musik blues, yeah. 2015 start musik folk. Berarti an uh, anaknya ya, nah, anak dari ruang putih itu anak, udah ada. Anak ketiga nih ada ruang toleransi gitu. Jadi gue pengen banget jak ini jak. Kalau memang sekarang ruang ruang putih itu udah identik dengan tempat musik, tempat musik, uh, pengen banget gitu kedepannya juga dikenal sebagai Uh, ruang yang lantang gitu menyuarakan toleransi dan persatuan wah cita-cita si uh, iya ya sih. Insya Allah tercapai tapi gue pengen <tuh> banget itu pengen banget misalnya gitu. kadang kalau misalnya kita hanya berteriak kalau berlanjaki dengan uh, Kang Wahyu ya uh, Indonesia itu terkenal banget tentang protesnya jago orang Indonesia hmm. protes jago menyuarakan sesuatu hmm. tapi nggak pernah uh, Jarang orang-orang yang mau dengan pergerakannya. Di saat kita nggak setuju dengan sesuatu, di saat kita ingin menyuarakan sesuatu, kadang hanya bersuara, tapi kurang bergerak. Ya, itu disitu kali ya, itu apa? Tadinya kita menyuarakan toleransi itu, secara diam-diam aja jak, kita praktekin aja deh iya. gitu ya, kita praktekin asi aja, kasih contoh aja, gitu. Tapi belakangan gue berpikir gini ternyata nggak tepat juga tuh silent begitu ya. teh karena akhirnya yang terdengar di mana-mana yang lantang di mana-mana itu justru suara-suara uh, yang intoleran Iya. nah disitu kita akhirnya pikir wah oh, nggak bisa nih gitu kita juga volumenya harus digedein juga nih ya. gitu nah cuma bedanya Tulang toleransi ini tidak akan pernah membahas orang lain. Satu itu, jak itu udah, udah apa konsep uh, intinya banget. Kita hanya mengajak orang untuk toleran dan uh, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, yeah, gitu ya. Yeah. Tapi kita nggak akan bilang, "Wah, si itu mah begini, oh si ini begini." Jadi, kita bukan yang marah-marah, bukan yeah. yang bukan yang apa. Uh, Wah, oh, gitu ya, bikin rame. Enggak, ya, enggak, enggak. Kita mah cuma berkarya. Mudah-mudahan dengan karya seni yang kita tampilkan ini bisa membuat orang lebih ngeh lebih ngeh aduh bahasa Indonesianya apa, ya? apa ya lebih <laughs> lebih, lebih rancep uh, ya apa uh, yang gitu deh lebih ketowel lebih, ke lebih. <laughs> lebih ngeh iya itu sih bahasa yang enak <laughs> nah, <laughs> lebih pedulilah ya iya. tentang toleransi dan persatuan lebih iya. ya sadar dan nggak kabur lagi toleransi itu apa sih iya iya soalnya iya. mungkin jadi juga termasuk orang yang dengan adanya suara-suara yang terlalu volumenya banyak di mana-mana malah Makna dari toleransi itu malah kabur. Iya. Bisa itu kan bahaya juga, juga ya, soalnya ya. e. untuk generasi muda kayaknya, ki. Asik. <laughs> generasi muda, itu malah, apalagi di pendidikan-pendidikan di sekolah aja, mulai banyak yang berkurang ya, daripada zaman yeah. dulu. Iya, apa, apa itu mulai dikurangin. Nah, saatnya gitu orang-orang dikasih contoh, misalnya dikasih eh, ilmu itu, ilmu itu di luar pendidikan. Ya. bangku sekolah lah kasarnya, ya. keren sih. Jadi kalau misalnya ada kesempatan dan emang dikasih izin sama kang Maki mau banget ikut ikut ayo banget Jak, Nanti kita ngobrol, nanti kita ngobrol. Soalnya setuju banget kalau misalnya ruang putih nyediain wadah bentuknya media online ya. Di sini untuk kreativitas kreativitas bentuknya industri kreatif lah. Ya. Ya. kayak kaya, pokoknya kreatif apapun bisa gabung bisa, di... bisa, bisa, bisa. bisa. Dan mungkin nanti setelah pandemi selesai mah ya kita bikin langkah-langkah nyata gitu hmm. Kalau sekarang kan cuma kita bikin video musik Kita tayangkan terus silahkan ditonton Mudah-mudahan suka gitu ya Jadi karena prinsip kita gitu Kalau orang sudah terhibur dengan sebuah tayangan ya, ya Pasti dia juga bisa menangkap pesan-pesannya gitu ya nah, jadi eh, buat teman-teman juga sok nonton deh Ruang Toleransi di dari Ruang Putih, Bandung berarti di channel Ruang Putih ya? di, channel di Ruang, Ruang Putih, Putih Bandung di channel Ruang Putih jadi ada hiburan musiknya, di sana yeah. ada upload hiburan yeah. musiknya ada, ada musiknya, ada puisinya, terus ada wawancara dengan beberapa tokohnya hmm. gitu jadi akan seperti itu terus sih sebenarnya cuma seninya tidak melulu harus musik gitu iya, yeah. sekarang meluaskan, melebarkan sayap yeah. lah nggak terlalu, nggak, yeah. musiknya masih masih masih pastilah Pasti itu itu, Pasti itu basic <laughs> musiknya masih dan mulai melebarkan saya lagi ya. dengan Melayu. merambah lagi dunia seni dunia seni yang lain dan dengan, semoga dengan adanya uh, wadah ini orang teman-teman juga yang di rumah yang punya bakat terpendam dan mungkin nggak nggak tahu harus kemana bisa bisa Ayu ya. Ayo silakan kontak aja pokoknya uh, uh, bisa bisa apa message di video di Youtube, atau DM di Instagram Ruang Putih Bandung itu pasti kita kita kita terima dengan baik gitu. jadi silahkan aja teman-teman yang mau apapun juga berkontribusi untuk Ruang Toleransi ini silahkan kontak Ruang Putih Bandung, kita tunggu banget siapa tahu kita bisa berkolaborasi, iya. bikin apa-apa, kita nggak tahu gitu. Oh, kalau foto udah ngobrol sama Kang Cis, kayaknya seru bikin pameran tentang toleransi gitu ya <tuh> Wah, wah, wow, <tuh> itu keren banget pasti, dan pasti disetujui deh. E, sama, misalnya kita kan jalan, kalau misalnya pameran harus minta izin ini, itu, ini, itu ya, masa sih pemerintah nggak dukung iya. gitu? Kan, e, maksud, karena niatnya kan begini, kenapa sih butuh toleransi gitu ya? Iya. Karena memang Indonesia itu kan emang rakyatnya berbeda-beda gitu. Dan dari dulu nggak usah diteriakin toleransi, orang Indonesia itu udah paling toleransi, luar sih. biasa stress ya maksudnya Luar biasa. Ini, kan? Nah, itu kan yang yang yang kita takutkan akan memudar kalau toleransi sikap toleran itu sudah memudar, ujung-ujungnya nanti perpecahan kan. Iya. Nah, musuh utama kita kan pasti perpecahan dong sebagai sebuah negara gitu ya yang dulunya adem ayem saling kompak gotong royong, Gimana segala macam. banget tolerannya. tiba-tiba nah, sampai terpecah kan itu kita nggak mau ya, ya gitu. Nah jalan. itu itu yang sedang kita ya ini mah sedikit kontribusi dari ruang putih untuk menjaga itu. Sebenarnya ya, itu aja sih nggak lebih sih. Ya, eh, lucunya gitu zaman sekarang itu kata toleransi itu makin sering diucapkan tapi sikapnya berkurang Justru itu dulu waduh sekarang kan saya kan uh, suka pakai motor dulu ngelihat orang tuh banyak senyumnya gitu di, di jalan uh, tatap, tatap, tatap oh sekarang mah pada cemberut kayaknya sama kita semuanya lagi banyak masalah itu semua lagi banyak masalah iya <laughs> <tuh> satu <Masalah> banget sih <sama tuh> semua orang ada lah aja ya tapi kita pelajaran juga ya maksudnya dengan corona ini juga kita uh, udah nggak membatasi diri lagi untuk berkreativitas ya kan terasa banget gitu ya kayak Akang udah bener -bener kepikiran wah oh, kita harus bikin sesuatu pergerakan yang masih punya apa ya impact atau berdampak untuk banyak orang gitu ya sebenarnya gini ya uh, apa uh, kalau dibilang terpaksa ya terpaksa kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan sih jadi kita contoh ya teman-teman yeah. musisi di sini tuh ada Opik, ada Zani ada teman-teman yang lain mereka kan kehilangan job. Biasanya seminggu tuh ngamen tuh bisa 3-4 kali. Bisa ya. ke mana, mana Bisa uh, acara wedding lah, uh, ulang tahun lah, perusahaan lah apa gitu. Selama setahun ini kan bread langsung nol gitu, loh. nggak ada kegiatan kan. Terus akhirnya kita mikir nggak bisa, tapi kita diam gitu. Gimana akhirnya mereka bikin semacam ini biro jasa, jasa menulis partitur, menulis not balok hmm. buat teman-teman musisi-musisi indie gitu ya, iya. jadi kita tawarkan gitu kemarin deh. Jadi ada kayak siapa yang mau ditulisin partiturnya gitu. Nah, misalnya kita biasanya nyetian lagu, nyetian lagu aja gitu. Iya. Tapi kita nggak punya dokumentasinya gitu. Ya, dan banyak yang pesan. bagus. Bagus. Nah, ternyata itu kan salah satu cara kali ya, salah satu cara. Ya udah kalau ngamen nggak bisa, kita bisa bagaimana nih mencari ada nafkahnya? Cara ada mencari cara, lain, cara lain. Pasti ada cara lain. Jadi, Narwanto toleransi juga sepertinya itu gitu ya. Selam, sementara gue belum bisa bikin event-event kayak dulu gitu ya. Iya. Tapi gimana caranya hmm. nih ya menyuarakan toleransi dan persatuan ini ya? Udah kita uh, ikut uh, arus yang sedang berjalan hmm. ini gitu. Ya, sama. Sama. Iya, <laughs> ya, maksudnya? Uh, kita uh, kadang ikut. kalau misalnya kita di orang-orang industri kreatif, di saat kita kurang bergerak dan lebih banyak diam, uh, jujur kalau Jackie sendiri ngerasa... Uh, kreativitas ini menurun ya Maksudnya secara teknis Secara ide Itu benar-benar bisa menghambat kita Di saat insya Allah uh, Dalam jangka waktu dekat udah normal lagi entar kita malah mulai dari nol lagi Sayang hmm. banget gitu Pokoknya kita memanfaatkan ini juga eh, Video ini benar-benar yuk bikin karya aja dulu Sekarang gak iya, usah mikirin Teman-teman yang nonton channelnya Zaki ini kelihatannya sih uh, Apa ya uh, kita ngajak gitu Jack ya iya. jangan, jangan menyerah lah gitu jangan menyerah dan iya. pasti bisa kok pasti bisa pasti di pa, pasti ada jalan keluarnya nggak mungkin lah Tuhan ngasih masalah doang tanpa jalan keluar iya. gitu nggak mungkin gitu cuma kita yang memang pakai harus, harus jawabannya ah cuma <laughs> mungkin ada, ada yang harus kita lakukan juga gitu untuk mendapatkan jawabannya itu gitu dan dan semua belajar kok event yang kemarin suksesnya kayak apapun di, karena pandemi ini, semua dalam posisi yang sama, gitu, kita ya. belajar menghadapi situasi baru. Jadi, jangan putus asa, gas terus. Gas ya, terus. Ya. Dan juga, ngingetin juga ke teman-teman bahwa kalau misalnya yang sama-sama ngerintis di dunia industri kreatif, ingat lagi masa-masa kita awal susahnya ngerintis. Iya. Betul. Mungkin pandemi ini nggak seberapa. Betul. Dulu kita susah karena emang nggak dikenal. Betul. Dan emang kita nggak ada yang ng kasih kerja. Betul, Bang. Sekarang kita cuma disuruh rehat Betul. disuruh rehat, disuruh berpikir lebih jernih lagi iya. bikin sesuatu lagi yang lebih baru iya. mungkin banyak juga kita, apalagi di musik, banyak yang ngomong musik kita itu uh, jalan di tempat di tahun 90-an mungkin ya, untuk adanya karya baru mungkin ini saatnya kita ber ber yuk, tarik nafas iya. dulu, iya. dulu dan banyak kok akhirnya kita banyak belajar hal-hal baru banget itu mungkin tanpa pandemi gue nggak tahu juga tuh cara mainin YouTube cara mulik ya muliknya kita buat ternyata ini bisa begini bisa begitu bisa itu kan sebenarnya hikmah lain gitu ya dari kejadian ini gitu jadi selalu apa sih selalu berulang dan dan dan selalu pasti ada jalan keluarnya Saya saya yakin itulah dan saya bersyukur dengan adanya pandemi ini saya bikin karya video ini dan ketemu banyak ya beberapa iya. banyak orang yang orang-orang hebat yang mungkin karena kalau nggak ada covid ini saya masih betul, cuek betul, aja gitu betul, betul. dengan dunia saya betul. sendiri. Iya. Sejak kejadian ada maksudnya itu pasti. Nah sekarang balik lagi ke ruang putih. Sebenarnya kalau misalnya dari Kang Maki, target ruang putih itu apa sih? Kalau misalnya kita bentuk ini pergerakannya. Bukan di segi komersil, di segi... bukan bisnisnya ya. kalau di pergerakan ya, kalau di pergerakan target ruang putih itu ya benar-benar menjadi wadah sebenar-benarnya wadah gitu. Artinya yang seperti ini kita jalankan, misalnya kita main mainin ada ada seni musik ya, hmm. ada band main di sini. Oh, bagus nih, bannya bagus gitu. Terus kita kan sudah tadi saya cerita, udah berkoneksi kemana-mana kan. Nah, suka ada yang nanya tuh, "ih, itu bagus tuh, mainnya tuh siapa tuh?" Gitu, nah, kita ceritain gitu. Nah, pengennya sih ruang putih rutin tuh, jak jadi memperkenalkan musisi-musisi Indonesia ke luar negeri gitu ya. Kita jadi agenda rutin ya. Heeh, ah -ah, ah -ah, ah -ah. <tuh> kita sedang uh, ama yang Jepang, insya Allah udah jadi rutin nih setahun sekali. Oh. Cuma mulainya kapan nunggu pandemi beres ya. dulu gitu. Tapi mereka, oh, kita udah deal bahwa tiap tahun kita akan mengirimkan uh, band ke sana untuk acara blues festival gitu. Dan uh, ya udah gitu. Uh, nah itu pengen gue persering gitu. Iya iya uh, iya. Ya. Apa dan dan memang keterbatasan keterbatasan sumber daya juga sih gitu. Jadi artinya artinya gini uh, apa. Uh, kalau pengen dibilang cita-cita mah gitu ya, cita-cita tuh pengennya kita ruang putih tuh mengenalkan musisi-musisi Bandung hmm. ke luar negeri. Iya. Nah, kalau itu udah tercapai, bidang yang lain pun silahkan gitu. Misalnya fotografi nih, kita mau bikin apa? Eh, gua, gue belum kebayang gitu fotografi seperti apa gitu karena ya itu dia eh, sumber daya terbatas gitu. Yang ngerti foto di sini, kang Kocang doang kali ya gitu ya. Oh, iya. Tapi tapi e, untuk yang bergeraknya itu masih nggak ada e, gitu kang ya kang Pocang juga lebih bergeraknya <tuh> banyaknya di musik juga ya di musik lebih ke musiknya iya, ya di kalau musik, di musik. E, tapi dia e, apa e, dulu tuh nafkahnya dari fotografi oh. dia pergi ke pulau terluar Indonesia ada misi gitu ada misi ke foto apa dokumentasi pulau-pulau terluar Indonesia kayak gitu jadi nah, sebenarnya nggak muluk-muluk lah kalau target ruang putih mah gitu ini mah pengen jadi tempat berkreasi aja dan bisa jadi wadah yang apa ya mempromokan juga ya mempromokan ya, ya, ya. sisi atau ya. artis-artisnya itu sendiri ya. ya. Jadi ya. mungkin ruang putih kedepannya targetnya juga nggak hanya musik ya? Nggak hanya musik, jelas. Nggak hanya musik. Dengan satu titik gerak baru, ya ruang toleran itu ya? Ya, ya. Mungkin dengan ruang toleransi itu bisa nih gitu melibatkan teman-teman dari bidang kreatif yang lain, lukisan, pelukis kali, fotografer kali penari kali gitu, nah itu itu yang pengen terus terus pengen terus kita ya, hidupkan pernah. gitu, keren sih, kerennya maksudnya jaga aja sini hanya sekedar jadi uh, nongkrong maksudnya kopi dan nonton blues gitu kesini nggak uh, pernah kepikiran gitu, tahu bisa ngobrol-ngobrol sama Kang Maki dalemannya kayak gimana? Waduh. Gue makasih juga, ajak makasih juga diajak ngobrol gini paling enggak Soalnya konsep Mari Berkenalan itu udah proses Jacking ngajak teman-teman yang keren banget Jack kalau gue bilang. E, apa Mari Berkenalan ini teh bener-bener lo tuh apa konten yang menarik kalau gue bilang karena ibaratnya tuh lo ngetok pintu kan? Iya. Yeah si a si b si c si d dan dengan dengan begitu dari si a dapat pelajaran ini dari si b mm. pelajaran itu terus dan itu kebaya ngajak mungkin udah lima tahun dari sekarang gitu ya akan berapa banyak pelajaran hidup yang bisa lo dapat yeah. makanya gue dukung banget ya dukung oh, banget acara banyak. ini dan jangan berhenti aja jangan lo harus tahan Tahan banting aja Harus tahan banting aja udah. Maksudnya udah mulai. Don't give up. Ada penolakan ya maksudnya uh, nggak Jackie apa -apa. Gak salah. nggak salah. Eh, Jadi Jackie gak masalah itu penolakan kita juga menjadi berkaca diri. Kita harus talk mungkin caranya salah atau mungkin gimana. Tapi emang konsep acara ini bahwa mari berkenalan. Jackie ngajak penonton gitu. Uh, yuk kenalan yuk. Kita belajar dari banyak orang. Kita belajar dari orang-orang yang ada di video itu ini dia. Gitu. Itu dia. Karena Eh uh, iya. kita itu jangan terlalu puas dengan ruang lingkup yang kita punya, betul. betul kita bisa kan. luas banget gitu banget, ngobrol betul. kayak misalnya ke Kang Maki, eh ternyata Kang Maki mikir, "Yuk, uh, kita bisa kolaborasi di bidang apa?" Kayak zaman eh, sekarang sih gerakan yang lagi asik itu, "Mari berkolaborasi." Itu kan jadi buahnya gitu setelah mari berkenalan konsep acara mari berkenalan ini. Iya. Semoga sih <laughs> harus keluar. Iya. Harus iya. Gue... Gak apa apa Jack. Uh, uh, uh, selalu inget temen gue itu ya, sahabat gue di Jakarta. Uh, dia selalu berpesan sama gue gini, Mak katanya. Yang penting, lo tidak punya niat merugikan orang lain. Satu itu ya. Hmm. Dan jangan bosan ditolak. Iya. Gitu. Jangan, jangan jangan bosan kalau lo ditolak gitu. Itu itu hal yang semua orang mengalaminya kok gitu nggak usah jadi, diperhebat orang juga ya hak seseorang juga dong mungkin dia memang emang nggak mau aja hmm. gitu jadi nggak uh, apa-apa zak dari 10 orang yang lo minta cuma satu yang bersedia yang 9 menolak toh masih ada 10 orang yang lain masih ada 10 orang, yang lain, hmm. ada 10 orang yang lain terus aja hmm. begitu dan gue pikir ah, baik wajar gitu naun sih udah orang lain nggak punya niat ngejelek nggak punya niat jelek sama orang kan. Dan lagian, kalau Jeki sih bener-bener ya doain banget sama Maki juga bahwa Jackie pengen bener-bener ngumpulin bahwa penonton Jeki dan mungkin video ini bisa ditonton sama siapapun lagi di zaman kapanpun itu. Iya. Bahwa generasi iya. muda pada zaman nanti itu bisa tahu nih ada orang-orang hebat ini maksudnya yang di video ini orang-orang hebat yang ah, ada ilmunya ya, maksudnya enggak, enggak lah semua orang tuh hebat ya semua dan uh, apa uh, uh, apa uh, untuk belajar ya hmm. uh, dari mana aja sih ya. bilang satu, satu hal yang selalu kang Pocang tanamkan ke teman-teman di ruang putih gitu uh, kita itu bisa belajar bahkan dari orang yang jauh lebih muda dari kita. Setuju. Itu selalu tuh Pang Pocang kalau nasehatin teman-teman di sini selalu dibilang begitu. Jangan gengsi, jangan sombong Setujuh. dan jangan menutup diri. Dari anak-anak sekarang teh kita bisa belajar banyak Banyak banget zaman banyak sekarang. Itu terbukti sih, gila. Gila, <laughs> gila. orang anak-anak sekarang tuh juara. Dan, dan kita nih ya yang udah udah udah udah lumayan uh, apa, uh, senior gitu ya. Ya ada tinggal milih hmm. mau belajar nggak dari mereka gitu. Ya atau kita mau hanya gengsi doang. Gengsi-gengsi terus gitu. wah itu mah anak-anak kayak enggak ya. enggak industri kreatif yang kita nggak bisa. Benar -benar berkembang banget. Selalu industry, berkembang. Industri kreatif harus harus pakai moto yang tadi Kang Pocang bilang itu lo belajar dari siapapun iya. soalnya nah, kalau misalnya kita nggak belajar kita yang keteteran Pasti. kayak dunia fotografi aja udah Pasti. ngelewati tiga, Pasti. tiga step ya kayak Pro film ke DSLR sekarang udah masuk mirrorless apalagi di depan kita nggak ada yang tahu iya. gitu ke depannya iya. apalagi iya. oke kalau misalnya tadi harapan udah kalau misalnya Uh, masukan nih buat teman-teman di rumah untuk misalnya uh, saya tuh pengen bikin sesuatu pergerakan pasukannya dari kang maki gimana? Oke okay. kalau ini mah ini mah buka punten bukan bukan menggurui ini mah ya ini mah cuma cerita pengalaman nah. aja gitu kalau ingin membuat sebuah pergerakan uh, yang pasti nomor satu itu adalah eh, jangan terlalu komersil dulu. Ya, walaupun hmm. itu tadi itu nggak bisa dipungkiri itu ya. ada bensin yang harus kita beli, ya kalau apa? Kalau kira, kita nggak gerak. Kalau kita nggak gerak, terus jangan jangan milih-milih. Maksudnya gini begini eh, atau eh, jangan mencekat-cekat pergaulan gitu kalau kalau dari saya mah itu jadi siapapun gitu orangnya siapapun itu pasti bisa saling bantu sama kita gitu jadi hmm. itu yang itu yang harus ini benar-benar kita kita jadiin mindset kita gitu lu gaul sama siapa aja deh gitu ya walaupun ya maksudnya gaulnya gaul yang benar ya yang positif ya jangan Oh, apa ya? jangan masih ini, mah gini. Waduh, uh -uh, jangan pilih-pilih, uh -uh, uh -uh, ya. uh -uh, jangan pilih-pilih. Terus, yang ketiga, Jalaninnya ikhlas aja. Ikhlas, weh, gitu. Maksudnya, benar-benar harus dari hati, gitu. Jadi, bukan sebuah keterpaksaan, bukan sebuah beban. ya Jadi, memang ini yang memang pengen lo lakuin. Kalau itu udah, udah niat tiga, niat itu udah bisa dijalani sih, sih. gue pikir. Pasti jalan lah pergerakan apapun, gitu. Yang terakhir, untuk orang-orang yang mau gabung atau misalnya mau mendukung pergerakan-pergerakan yang ada di Ruang Putih, gimana caranya, nih Pak? Waduh, silahkan banget, teman-teman. Siapapun yang mau kerjasama, kolaborasi dengan Ruang Putih dalam bentuk apapun selama itu dalam dunia kreatif, gitu. silahkan aja kontak bisa Facebook, bisa Instagram, Mereka. bisa juga di YouTube-nya Ruang Putih Bandung. Nanti kita ngobrol, kita kita uh, ngobrol lebih lanjut. Kira-kira kerjasama apa yang bisa kita uh, upayakan? Gitu, upayakan uh, dengan Ruang Putih Bandung. Jadi, ini kita tulisin di deskripsi. Oh. Kalau untuk ini di YouTube, kita di deskripsi ada link-link. Dari ruang putih sendiri. Ya. Untuk obrolan kita yang menarik ini, makasih banyak Kang, udah dikasih kesempatan untuk belajar kesini. Misal misal misal. Kalau misalnya direpotin Gak. lagi, Ma, <laughs> enggak, Dan dan lu lo boleh loh, misalnya lu lo mau wawancara siapa pakai ruangan di sini gitu, misalnya mereka gimana ya, ah jangan di rumah gua deh, ini ini udah di sini aja. Terus terus. Bangga, ya, silakan anytime. Nah, makasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin kita terus di video-video ini. Dan kalau misalnya teman-teman penasaran pengen tahu bintang tamu selanjutnya siapa, atau bukan bintang tamu ya. Uh, narasumber yang kita samperin itu siapa, tetap ikutin terus kita di Jagi Zulkar Production. Dadah! Sip! Mantap! Mantap!